Tengok kemarin. Oh. juga Enggak anu, muden. Anu, orang tangga. Orang tanggal Waktu tigaan tapi mungkin ini saya saya nggak ngerti cara caranya. Bawa oh. ya. tuh, oh. ya. oh. ya. oh gentong dong gentong gentong gentong Ya, Pak. Segalanya. Alang ikuti Wong Hien, ikuti saiki Ayo dia ada Oh Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh pengantin yaitu anak kami nah, mudah-mudahan pertemuan ini mendapat ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala selamat salam mari sama-sama kita -sama. sanjir sajikan ke Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam serta keluarga barabbat sekalian rombongan lintu baru dari desa pernah di tengah pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita untuk melaksanakan resepsi perkawinan yang akan dilaksanakan pada hari ini juga Kami mohon kepada pengantin laki-laki untuk dapat, dapat, dapat uh, maju ke depan Untuk melaksanakan uh, pertemuan pada sore siang yang berbahagia Ya, ya, beras satu lagi Jawa ibu ya. Pintar. Pintar warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rombongan pintu baru dari tembeng. Desa Kampung Tempel Kecamatan di tengah. tengah. Pada hari ini kami terima di desa kami, yaitu desa Merani. Nah, mari Ibu laksanakan apa yang telah biasa dipertemukan pada tempat-tempat yang lain. Andi, andi, rumut, rumut. Hmm. pesan duduk kemari dua pesanan besar ini mana besannya sini sini duduk sini kepada kedua orang tuanya ya semoga kedua pengganti mudah mudahan akan menjadi keluarga yang sakinah untuk menjalankan perhijrah ramadhan mudah mudahan dengan izin Allah keluarga ini akan menjadi keluarga yang bahagia dunia akhirat. -akhir. aduh lagu lagu lagu enggak ah,